Rahasia mencapai tujuan dari Konfusius. Orang yang mengejar dua ekor kelinci, akan kehilangan keduanya. Jangan lakukan pada orang lain, apa yang kamu tak ingin dilakukan pada dirimu. Tanpa rasa saling menghormati apa bedanya manusia dengan binatang. Diam adalah teman sejati yang tidak pernah mengkhianati. Aku mendengar dan aku lupakan. Aku melihat dan aku mengingat. Aku melakukan dan aku mengerti. Belajar tanpa berpikir sia-sia, berpikir tanpa belajar berbahaya. Kesunyian adalah kawan sejati yang tak pernah berkhianat. Orang yang mencari kebenaran tetapi malu berpakaian sederhana adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Buat apakah seluruh kemenangan jika harus dilakukan dengan cara menghancurkan, melukai, atau mematikan kehidupan orang lain. Manusia yang unggul selalu berpikir mengenai kebaikan, manusia pada umumnya berpikir tentang kenyamanan. Ada tiga cara untuk mendapatkan kebijaksanaan. Pertama adalah refleksi, yang merupakan cara tertinggi. Kedua adalah pembatasan, yang merupakan cara termudah. Ketiga adalah pengalaman, yang merupakan cara terpahit. Sangat mudah untuk membenci dan sangatlah susah untuk mencintai. Begitulah skema cara segala sesuatunya bekerja. Semua hal yang baik sulit untuk dicapai. Dan hal-hal yang buruk sangat mudah untuk didapat. Dia yang berbicara tanpa kesopanan akan sulit membuat kata-kata yang baik. Manusia yang unggul membuat kesulitan yang harus ia selesaikan sebagai prioritas utama. Kesuksesan datang setelahnya. Keheningan adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah menghianati. Saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya melakukan dan saya mengerti. Kekuatan sebuah bangsa bergantung pada integritas rumah tangganya. Permata tak akan bisa diasah tanpa gesekan. Begitu pula manusia, tak ada yang sempurna tanpa cobaan. Dia yang tahu semua jawaban tidak diminta semua pertanyaan. Berikan seorang pria semangkuk nasi dan Anda akan memberinya makanan untuk sehari. Ajarkan seorang pria memelihara padi dan Anda akan memberinya makanan seumur hidup. Bila kamu tahu, berlakulah sebagai orang yang tahu. Bila kamu tidak tahu, katakanlah bahwa kamu tidak tahu. Itulah yang disebut mengetahui. Hanya orang paling bijak dan orang paling dungu saja yang tidak pernah berubah. Perjuangkan prinsip, bertingkah laku baik, diam dalam kebajikan dan benamkan diri dalam seni. Bila melakukan kesalahan jangan takut untuk memperbaikinya. Kemenangan sejati bukanlah karena kamu tidak pernah kalah, namun karena kamu sanggup bangkit kembali setiap kali kamu jatuh. Hidup sebenarnya mudah, tetapi kita seringkali memaksa untuk membuat hidup menjadi sulit. Pilihlah sebuah pekerjaan yang kamu suka dan kamu tidak perlu bekerja sepanjang hidupmu. Saya tidak peduli orang yang tidak mengenali saya, saya prihatin kalau saya tidak mengenali orang lain. Disalahkan atau dirugikan bukanlah apa-apa kecuali kamu mengingatnya terus-menerus. Kalau kamu melihat seorang berbudi luhur, berusahalah menyamai kebaikannya, dan kalau kamu bertemu dengan seorang berbudi rendah, periksalah dirimu sendiri. Ketika kemarahan meningkat, pikirkanlah konsekuensinya. Mengetahui hal yang benar dan tidak melakukannya adalah pengecut. Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain, menghancurkan jembatan yang akan dilewatinya. Orang hebat itu tidak banyak bicara, tetapi hebat dalam berbuat. Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran. Kemasyhuran seseorang tidak terletak pada kenyataan bahwa ia tidak pernah jatuh, akan tetapi ia bangkit berdiri kembali setelah jatuh. Segala sesuatu memiliki keindahannya sendiri, tetapi tidak semua orang bisa melihat keindahannya. Bertemu dan mendengarkan orang jahat merupakan awal dari kejahatan. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita yang membuat hidup menjadi rumit. Aku dengar, aku lupa, Aku lihat, aku ingat, aku lakukan, aku pahami. Keinginan untuk menang, gairah untuk sukses, dorongan untuk memberikan potensi terbaikmu, inilah kunci yang akan membuka pintu menuju keunggulan pribadi. Kesuksesan bergantung pada kesiapan sebelumnya, dan tanpa persiapan tentunya hanya akan ada kegagalan. Ketika jelas bahwa tujuan tidak dapat dicapai, jangan menyesuaikan tujuan, sesuaikan langkah-langkah tindakan.